Baiklah para sahabat yang dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Kita mendapatkan info dari Ibu Siwi mengenai acara DA5 malam hari ini Di akun Instagram pribadi miliknya Ibu Siwi mengunggah sebuah postingan info jadwal DA5 malam ini Untuk pengisi acara nih para sahabat ya dimulai dari juri Ada Bapak dan ada King Nasar, ada Mailsa Ima ada Dewi Persik untuk pengisi acara juri malam hari ini dan kita lihat juga persahabatnya untuk host yang akan tampil itu ada Rara Lida, ada Ruben Onsu, Aivon, Gilang Dirga, Abiramsi dan Ji itu untuk host malam hari ini sudah dipastikan, idola kesayangan Leslie dan Bilar, absen di acara siar malam hari ini subuh terus, dukung terus untuk acara DA5 yang mudah-mudahan semakin sukses dan lancar, amin kita simak juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan oleh Ibu Siwi malam ini giliran grup 6 yang bakal tampil, yaitu Vela, Isman, Lia dan Rahman, siap berikan penampilan terbaik mereka Kira-kira hmm, menurut prediksi dangduters siapa yang bakal lolos? Wow, saksikan DA5 babak 50-50 malam hari ini Pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Indosiar Itulah info resmi mengenai jadwal DA5 malam hari ini Kemudian bersahabat disimbang juga info penting untuk warga Konoha Karena untuk di aplikasi video.com sudah tentunya dibuka untuk voting Infotainment Award 2022, yuk sama-sama terus warga Konoha, buktikan kekompakan dan keselitan kita mendukung Lesti, Rizky Billar, dan BPL di Infotainment Award 2022. Pilih nominasi favoritmu sekarang juga di Persibet ya. Langsung ke aplikasi video. Karena waktu tersisa 20 hari lagi itu persahabat ya. Terus semangat. Dan kalian bisa voting di aplikasi video.com setiap 15 menit sekali setiap satu akun. Bagi premium bisa melakukan lebih dari satu kali vote dengan menggunakan satu akun. Tuh, langsung aja. Tentunya langsung ke akun premium ya. Mudah-mudahan kita semua semakin semangat untuk mendukung Leslar Family kemudian disimak juga bersahabat di kabar berikutnya kabar spesial untuk warga konoha juga bersahabat di acara Poles kepoin Lesti ini episode terakhir persahabat ya hari Kamis hari ini siapa yang sudah menyaksikan pasti kalian terharu bahagia banget ya melihat episode terakhir di acara Poles kepoin Lesti dan mudah-mudahan bersahabat ya ada program berikutnya next di video.com mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu the best dan selalu memberikan kejutan bahagia untuk kita semuanya next doakan persahabat ya setelah acara Poles Lesti, mudah-mudahan next program di video.com bersama Les Lar luar biasa kita selalu mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita dan berakhir sudah nih persahabat ya 52 episode poles bersama bunda Lesti kejora makin bangga banget ya sama Lesti mudah-mudahan ada next program kembali untuk keluarga Leslar dan kita lihat juga ke kabar berikutnya dari Bang Buril satu jam yang lalu mengunggah sebuah postingan foto bareng ke Rizky Makeup ini tentunya Dua orang yang sangat luar biasa Semoga sehat terus ya Untuk Kariski Makeup dan Bang Boril Semoga mereka selalu diberikan kebahagiaan Amin robbal Alamin kita lihat juga di kolom komentar, banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan salah satunya dari akun Ratila Sandara. Masya Allah, dua orang yang selalu setia sama dede dan selalu tulus bersama dede. Semoga kalian berdua sehat selalu, amin. Masya Allah banget ya, emang betul sekali dua orang ini adalah orang yang paling setia dengan bunda Lesti Kejora. Sehat terus untuk kalian berdua, semoga selalu bahagia. Kemudian juga persahabat yang kita lihat di sini ada sebuah info Di Jux, persahabat ya Bunda Lesti Ini berada di nomor 2 di bawah Betran Beto Info ini kita dapatkan langsung dari akun Star Voting Team Kita lihat juga persahabat di kalimat Caption yang dituliskan Artis of the Moon atau AOTM Masih ada di posisi kedua Gunakan vote gratisannya ya Kalau untuk yang berbayar Sesuai keinginan hati tuh Tadi infokan ya Tersemangat kita dukung yang terbaik Untuk Lesti Di Artist of the Moon Bersahabat ya Alhamdulillah di nomor 2 di atas BTS dan kita kejar di nomor pertama persahabat, ya terus support yang terbaik berikutnya juga bermain akan menginfokan polling online the most charming male celebrities 2022 kita simak juga di persahabat ya, untuk info sementara Rizky Bilar Alhamdulillah masih berada di nomor pertama dengan perolehan voting 5907 vote sedangkan di nomor 2 masih Rangga Azob dengan perolehan voting 5960 votes. Ini beda tipis banget persahabatnya. Terus semangat terus kompak, terus dukung untuk idola kesayangan kita dan semoga Rizki Millar bisa menangkan